Siapa yang tidak mengenal The Rock alias Dwayne Johnson, mantan pegulat profesional WWE ini adalah salah satu aktor populer di Hollywood. Karena popularitasnya, film yang dibintanginya selalu laris ditonton, mulai dari film bergenre action, drama keluarga, komedi, hingga animasi pernah dijajalnya. Tanpa perlu lama-lama lagi, berikut ini daftar film terbaik yang pernah dibintangi oleh Dwayne Johnson. FACE 5 2011 Dwayne Johnson memang begitu akrab dengan franchise film Fast and Furious, padahal ia tidak terlibat dari film pertama, dirinya baru muncul dalam franchise ini di film kelima. The Rock memerankan karakter agen Luke Hobbs yang berusaha untuk menghentikan usaha Dom, Vin Diesel, Brian, Paul Walker, dan teman-temannya yang akan mencuri berangkas milik gembong narkoba kelas atas bernama Reyes. Debutnya di franchise film Fast and Furious ini mendapatkan respon yang positif, dan seketika langsung mendongkrak popularitasnya. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau dia pun kembali lagi diajak dalam lanjutan film populer satu ini. Furious 7, 2015 Kembali memerankan karakter agen Luke Hobbs di seri ketujuh franchise film Fast and Furious ini. Ia kembali bekerja sama dengan Dom dan teman-temannya Kali ini mereka harus bersatu untuk melawan Descartes Show, Jason Statham Film ini adalah film yang sangat spesial Karena menjadi film terakhir Paul Walker sebelum meninggal karena kecelakaan mobil Moana, 2016 Mencoba terlibat ke dunia animasi, Dwayne Johnson ikut berpartisipasi dengan menjadi dubber di film studio Walt Disney bertajuk Moana. Film ini sangat terbilang sukses secara pendapatan maupun ulasan, dan berhasil menyabet dua penghargaan Academy Award. Moana sendiri menceritakan kisah gadis bernama Moana, yang ditugaskan untuk mengembalikan relik kepada Dewi bernama T.V.T. yang pemarah dan sering menyebabkan bencana. Di perjalanannya, Moana bertemu dengan Maui, Dwayne Johnson, manusia setengah dewa yang akhirnya membantunya menyelesaikan tugas tersebut. Central Intelligence, 2016 Central Intelligence bercerita tentang dua orang yang telah berteman sejak zaman SMA Kini mereka bertemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu dan saling berhubungan Di film ini Dwayne Johnson berperan sebagai agen CIA yang tak sengaja malah membawa sahabatnya yang diperankan oleh Kevin Hart terlibat ke dalam misinya untuk menyelamatkan dunia dari serangan teroris Walaupun jalan ceritanya terbilang sederhana Central Intelligence sangat menghibur berkat aksi dan tingkah konyol para aktor di film ini Jumanji, Welcome to the Jungle, 2017 Jumanji versi klasik yang dibintangi almarhum Robin Williams pada tahun 1995 memang sangatlah ikonik dan legendaris Jumanji, Welcome to the Jungle bercerita tentang empat anak muda yang terjebak dalam hutan permainan Jumanji Dalam permainan, wujud mereka berubah menjadi sosok dalam game dan mereka harus memenangkan permainan bila ingin kembali ke dunia nyata Dalam film ini, Dwayne Johnson berperan sebagai Dr. Smolder Betafeston yang tangguh dan percaya diri tapi lugu banget The Fate of the Furious, 2017 Seri kedelapan Face and Furious kembali melibatkan Dwayne Johnson sebagai deretan pemerannya, di film ini, diceritakan Dom sudah menikah dengan Letty. Suatu hari dia mendapat ancaman dan paksaan dari teroris cyber bernama Ciper untuk bekerja dengannya bila ingin anaknya selamat, Dom pun terpaksa mengkhianati teman-temannya. Dwayne Johnson sebagai agen Luke Hobbs akhirnya bekerja sama dengan teman-teman Dom untuk menangkapnya sekaligus mengungkap motif pengkhianatan Dom. Skyscraper, 2018 Skyscraper merupakan film action yang dirilis pada tahun 2018, The Rock memerankan Will Sawyer, mantan tentara baik hati dan penyanyang keluarga Ia harus melawan teroris serta menyelamatkan keluarganya yang terjebak dalam gedung tertinggi di dunia. Dalam film ini, Dwayne Johnson menampilkan pesona yang berbeda dengan perannya kebanyakan. Ia berhasil menampilkan sosok hangat yang sangat mencintai keluarga. Rampage, 2018 Dalam film ini, Dwayne Johnson memerankan Davis Okoye, seorang primatologis yang harus mengalahkan mutan raksasa jahat berbekal bantuan gorila albino raksasa bernama George. and Furious, Hobbs and Shaw Sudah jadi rahasia umum bahwa Luke Hobbs, Dwayne Johnson tidak akur dengan Descartes Show, Jason Statham Namun, ketika seorang penjahat bernama Brixton mengejar hati Vanessa Kirby, adik dari Descartes yang menyimpan virus yang mencelakakan dunia mereka mau tak mau harus bekerja sama Hops dan Show haruslah bekerja sama untuk mengeluarkan virus dari tubuh hati, serta menghentikan rencana Brixton yang berbahaya. Itulah film-film terbaik yang pernah dibintangi Dwayne Johnson. Film manakah yang paling menarik perhatian kalian? Jangan lupa komen, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.